Nightfall menutupi tanah ketika sinar bulan yang dingin berhamburan dari langit dan menembus formasi pertahanan sekte besar yang mencapai tinggi ke langit. Itu hanya seperti kain tipis yang menutupi berbagai pegunungan sekte dao. Seorang pria muda duduk dengan tenang di dalam ruangan yang agak terpencil. Kedua tangannya berulang kali membentuk segel yang agak aneh. Menyusul pembentukan segel ini. Riak samar dan aneh diam-diam meletus dari dalam mereka. Uf. Teknik segel lindung hanya bersepeda 3 kali sebelum dia menggosok dahinya dan berhenti. Efek diam dari tablet statis ini benar-benar menghabiskan energi seseorang. Meskipun dia adalah master simbol surga 5 meterai, dia sudah agak lelah setelah menggunakannya tiga kali. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa melelahkannya. Tablet statik divine yang legendaris ketika diaktifkan. Kemungkinan bahwa seorang ahli biasa akan segera menghilang ke angin saat dia mengaktifkan benda suci itu. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk meningkatkan budidaya energi mental aku. Lin Dong jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Yuan power-nya saat ini sudah maju ke tahap enam Yuan Nirvana. Namun, energi mentalnya masih tetap di tingkat lima segel surga simbol guru. Ada sedikit favoritisme yang menghasilkan ini. Sepertinya Lindong harus lebih memperhatikan budidaya energi mental di masa depan. Berdengung, dengan pemikiran ini dalam pikiran, Lindong baru saja akan menutup matanya dan berlatih ketika riak samar tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya kemasan terbang keluar dari tubuhnya di depan matanya yang terkejut. Cahaya kemasan akhirnya membentang di depannya dan menjelma menjadi sosok ilusi emas. Martin Kecil Lindong langsung terpana ketika melihat sosok ilusi emas ini. Ini karena sosok itu terlihat seperti Marten kecil. Selain itu, cahaya kemasan ini datang dari segel roh iblis yang ditinggalkan Marten kecilnya sebelum pergi. Namun, tidak ada aktivitas dari segel roh iblis ini setelah waktu yang lama. Dan Lindong hampir melupakannya. Hei, bagaimana kehidupan di Daosek memperlakukanmu? Kamu tidak diintimidasi, bukan? Sosok Little Martin cukup buram, wajahnya yang menyihir menatap Lindong dengan cara menggoda, sebelum suara yang akrab ditransmisikan darinya. Kamu akhirnya mau menghubungi aku. Lindong memutar matanya ke arah orang ini dengan cepat. Sejak Little Martin mengambil Little Flame dan pergi, Lindong belum menerima kabar tentang mereka. Hehe, itu semua karena aku ingin memberi Little Flame kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Aku juga telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi pada kamu. Sepertinya kamu melakukannya dengan cukup baik di dalam daosek, Martin kecil berkata sambil tersenyum. Tidak buruk, Lindong tersenyum. Setelah itu, dia melirik sosok ilusi dan berkata, Kamu tidak mengaktifkan segel roh iblis hanya untuk mengatakan sampah seperti itu kan? Marten kecil tertawa, segera. Ekspresi suram muncul di wajahnya yang tampan saat dia berkata, Api kecil terluka. Senyum di wajah Lindong menarik sedikit demi sedikit. Sebelum awan badai yang gelap dan serius seperti ekspresi melonjak ke matanya. Apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu ketika aku keluar, orang itu menerobos ke suatu tempat dan menemukan beberapa harta. Namun, ia akhirnya terluka oleh para ahli yang menjaga mereka. Namun, konstitusinya sangat kuat dan sebagian besar telah pulih dari luka-lukanya selama dua hari terakhir. Mata Little Marten memiliki kilatan dingin samar di dalam diri mereka. "Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan?" Lindong menyipitkan matanya dan berbicara dengan lemah. "Heh, apalagi yang bisa aku lakukan? Little Flame tidak bisa dipukuli tanpa alasan." Marten kecil tertawa dengan cara yang aneh. "Apakah kamu tidak bisa mengatasinya?" Lindong bertanya dengan lembut. "Jika Little Marten dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini," Kemungkinan dia tidak akan mencarinya. Berdasarkan karakter Little Marten, kemungkinan dia akan langsung menyerang dan membunuh pihak lain. Meskipun aku terus memulihkan kekuatanku, aku belum mencapai kekuatan puncakku. Selain itu, lawan saat ini sangat sulit untuk dihadapi. Mereka memiliki kekuatan dari alam dan mereka juga memiliki keterampilan yang unik. Aku sudah mencoba tetapi itu tidak terlalu efektif. Martin kecil menyuarakan pikirannya, dalam hal ini, apakah kamu ingin aku kepala? Tanya Lindong. dia saat ini juga tidak lagi murid baru, yang baru saja bergabung dengan Dao Sekte. Saat ini, dia bisa menandingi hingga sembilan ahli panggung Nirvana Yuan, fakta yang memungkinkannya untuk bebas berkeliaran di wilayah Suan Timur. Iya nih, Martin kecil langsung menuju sasaran, dia mengangguk sebelum berbicara. Item yang ditemukan Little Flame juga sangat bermanfaat bagi kamu. Hehe, kita seharusnya tidak membiarkan orang luar mendapat untung. Petik 2, Martin kecil berhenti setelah dia berbicara, sebelum dia tertawa dengan cara yang aneh. Tentu saja, jika kamu datang, yang terbaik adalah kamu bisa membawa sesuatu yang lain. Hanya hal itu yang bisa mematahkan teknik khusus orang-orang itu. Petik 2, apa? Lindong tertegun. Aula Langit di Sekte Dao memiliki harta karun Yuan Murni yang disebut, Sitar Phoenix Surgawi. Jika kamu dapat meminjam dan membawanya, aku akan dapat merusak teknik khusus mereka. Petik 2. Harta Yuan Murni, Sitar Phoenix Surgawi. Garis hitam muncul di wajah Lindung ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berbicara agak tak berdaya. Harta Yuan Murni bukanlah objek biasa. Ini adalah barang berharga bahkan untuk Sekte Super. Bagaimana mereka bisa dengan mudah membiarkan murid seperti aku meminjamnya? Petik 2, asteris hu asteris. Coba saja yang terbaik. Jika kamu gagal melakukannya, aku akan memikirkan cara lain. Namun, jika kamu berhasil meminjam sitar Phoenix Surgawi, kamu harus bergegas ke pegunungan seribu binatang buas. Setelah kamu tiba, kamu akan dapat merasakan lokasi kami dengan bantuan segel roh iblis. Martin kecil juga berbicara agak tak berdaya. Baik, Lindong mengangguk dengan sakit kepala ringan. Setelah itu, sosok ilusi emas di depannya berfluktuasi, sebelum akhirnya menghilang. Sitar Phoenix Surgawi. Tangan Lindong tanpa sadar menggosok alisnya ketika dia melihat tempat di mana cahaya keemasan menghilang. Harta Yuan murni bukanlah Harta Karun Jiwa Surgawi. Siapa yang bisa dia dekati dan tanyakan? Kepala Aula Aula Langit, Kilei. Dia tidak tahu apakah pihak lain akan akhirnya memecatnya Selanjutnya, haruskah Lindong secara tidak sengaja kehilangan Heavenly Phoenix Zither? Bukankah Sky Hall mereka akan berakhir dengan kerugian yang sangat besar Harta karun tersebut diatur oleh masing-masing aula individu dan bahkan Ying Xuanzi tidak bisa ikut campur sesuka hatinya Sepertinya, aku hanya bisa mendekati Ying Huan Huan Lindong memikirkannya sebentar Sebelum dia menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah Ying Huan Huan, yang paling dikenalnya. Namun, gadis itu telah membuat ulah wanita muda karena dia tidak dapat bertemu dengannya ketika dia datang ke Aula Desolate beberapa waktu sebelumnya. Faktanya, dia tidak muncul di hadapannya selama beberapa hari dan itu mungkin karena dia sedikit marah. Oleh karena itu dia bertanya-tanya apakah dia hanya akan memutar matanya jika dia meminta bantuannya. Namun, mengingat cara hikmat di mana Little Marten berbicara, kemungkinan lawan mereka saat ini cukup merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, bahkan jika Lindong harus menanggung rasa malu dari mata Ying Huan-Huan yang berputar, ia harus mengentalkan kulitnya, mencarinya dan mencobanya. Dengan pemikiran ini, Ekspresi Lindong sedikit tidak wajar ketika dia muncul di depan Ying Huan Huan pada hari berikutnya. Wajah kecil Ying Huan Huan seperti papan ketika dia melihat ekspresi Lindong. Ada cukup banyak murid Sky Hall yang datang dan pergi mengelilinginya dan mata mereka mengandung kegembiraan saat mereka menyaksikan dua tokoh yang agak terkenal di Sekte Dao. Oh, orang yang begitu sibuk akhirnya menemukan waktu luang. Mata besar Ying Huan Huan melirik Lindong dan berbicara dengan samar. Lindong batuk kering, mengapa rindu kecil ini memiliki temperamen yang berapi-api. Namun, ketika dia ingat bahwa dia memiliki permintaan untuk ditanyakan, dia hanya bisa berbicara. Aku masih memulihkan diri sebelumnya. Kamu melihat aku terluka oleh saudara senior Wang Yan. Lihat, sekarang setelah luka aku sembuh, aku datang mencari kamu. Petik 2, Lindong merasa wajahnya berubah sedikit hijau setelah mengucapkan kalimat terakhir. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan seorang wanita dengan cara yang begitu palsu. Namun, ketika dia memikirkan apa yang Little Martin tanyakan padanya, dia hanya bisa mengepalkan giginya dan bertahan. Wajah Ying Huan-Huan memerah ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Segera setelah itu, wanita muda itu langsung memutar matanya ke arahnya dengan kasar. Di masa depan, Ketika kamu mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang wanita, bisakah kamu menunjukkan keenggananmu dengan jelas? Ada banyak orang yang mencari aku dan aku tidak membutuhkan satu lagi seperti kamu. Petik 2. Bahkan dengan kulit tebal Lindong, wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit merah ketika dia mendengar tawa mengejek Ying Huan-Huan. Dia sebenarnya diejek oleh gadis kecil ini. Itu hanya, katakan padaku, mengapa kamu datang mencarimu? Ying Huan-Huan menatap ekspresi Lindong yang berubah dengan cepat, saat kilatan licik muncul di matanya yang besar. Dia menyadari bahwa kebanggaan laki-laki dalam orang ini, yang reputasinya dalam Dao sek saat ini melonjak, kemungkinan telah mencapai titik puncaknya. Karena itu, dia mengubah topik pembicaraan. Lindong mendesah tak berdaya setelah mendengar kata-kata ini. Jelas. Ying Huan-Huan yang aneh dan lucu telah menyadari motifnya untuk mengambil inisiatif untuk mencarinya. Sikapnya sebelumnya kemungkinan adalah tindakan. Mata lindung memandang sekitarnya. Setelah itu, dia mengambil langkah maju dan mendekati Ying Huan-Huan. Dia mampu mengendus aroma dari tubuh wanita muda itu. Aku butuh bantuanmu. Bisa bantu aku meminjam sesuatu. Apa? Ying Huan-Huan bingung ketika dia mengernyitkan alisnya. Lindung tertawa getir di bawah mata besar wanita muda yang cerah itu, yang tampaknya memiliki cahaya melintas di atasnya. Akhirnya, dia menebalkan kulitnya dan berkata, Bisakah kamu meminjamkanku sitar langit surgawi Whisky selama beberapa hari? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.